Bahamupa apa Allah I jorok. <sukain> وَمَنْ <laughs> Allah bin kaum bin Qala anama 'ala anka tasabbi be Nam nam nam itu Dan ya Ini ada. Ay, amin, amin. Ah, ada Aku juga ada kalau oh. oh, udah kenyang kan Habis itu tidur ayah hari tua, itu yang gak alih Hati bagi hari itu yang Ini puasa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 Yang nilam saljaja